Hati Saat kau Mendustakan cinta teganya dirimu Memperlakukan Begini Peri rasaku Tak tertahan Sebadi dada Ingin Luakkan tapi tak berdaya Engkau diri di sampingnya Senyum seakan bahagia Tanpa memikirkan aku Yang merindu dirimu Jika kau ingin ku pergi bisa diri Aku hanyalah sandaran cinta Jangan menangis lagi Jangan bersedih lagi Ujuklah hatiku yang sendur resah. Pergi, jua biar kau bahagia bersama dengan dia yang kau puja. Cinta kau dan aku tak mungkin kembali. Sudah selamanya, jika kau ingin ku pergi, bisa ku undurkan diri. Aku hanyalah sandaran cinta. Jangan menangis. tersedih lagi hati hatiku yang sendu resah pilu biarku pergi Jual biar kau hakia bersama dengan dia yang kau puja. Pergi jua biar kau bahagia Bersama dengan dia yang kau puja